Dari itu Abbas beliau berkata, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah di atas kuburan, dan ia tidak menyangka bahwa di tempat itu ada kuburannya. Ternyata itu adalah kuburan orang yang gemar membaca surah Al-Mulk sampai dia meninggal. Kemudian sahabat Nabi tersebut pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata. Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas kuburan Dan aku tidak menyangka kalau itu adalah sebuah kuburan Dan ternyata itu adalah kuburan orang yang gemar membaca surah Al-Muq Sampai menghatamkannya hingga ia meninggal Maka Nabi SAW bersabda Surah al mulk adalah pencegah dan penyelamat yang dapat Mencegah orang tersebut dari siksa kubur Hadis At-Tirmidhi berkata Hadis ini Hasan Sahih